Gugang pertama di sini ada sebuah kabar spesial banget tentunya untuk kita bahagia juga. Alhamdulillah persahabat ya kita lihat di unggahan channel YouTubenya Nitnot persahabat ya ini merinding banget para santri mendoakan pernikahan Lesti dan Rizky Bila suatu kebanggaan masya Allah persahabat ya doa yang baik. Akan kembali pada diri sendiri. Terima kasih orang-orang baik, persahabat yang khususnya yang ada di pesantren ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan. Amin. ya rabbal alamin. Unggahan tersebut dari pos kembali persahabat yang oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan: Masya Allah. Doa yang baik akan kembali pada diri sendiri. Terima kasih orang-orang baik. Itulah caption yang sangat luar biasa yang dituliskan Tentu banyak sekali komentar hingga respon yang sangat positif Dari fans Leslar Lovers yakni dari akun Dara2444 Underscore Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah semoga dua anak ini selalu dalam lindungan Allah Amin Terus Pak ya ya doakan yang terbaik untuk Lesi dan Rizky Bilat Mudah-mudahan rangkaian pernikahan mereka selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Untuk berikutnya kita lihat persahabat ya yang mana Doa dari pesantren tersebut dipimpin oleh K. Haji Syarif Rahmat persahabat ya Selaku pimpinan pondok pesantren Umul Kuro di persahabat ya Doakan mudah-mudahan pesantren tersebut selalu diberikan keberkahan dan barokah. Amin Ya Rabbal Alamin Kita patut bangga bahwa banyak sekali orang-orang baik Yang selalu mendoakan, mensupport, hingga mendukung hubungan Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya, persahabat, kita lihat Di sini ada momen spesial, persahabatnya Rizky Billar main TikTok bareng sama Amabel Nathani Wow, cute dan lucu banget dan menggemaskan persahabatnya Ini adalah TikTok pertemuan Amabel dan Rizky Bilar Yang pertama persahabat ya Waktu dulu nih luar biasa baru di oleh Amabel Tentunya menggemaskan dan lucu persahabat ya Kita lihat Rizky bila sampai Gemes sama Amabel nih Saking gemesnya langsung dicubit Pipi Tentunya dari Amabel dan Nata, persahabat ya Kita juga melihatnya sangat menggemaskan. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu Diberikan kepada Idola kesayangan kita Unggahan tersebut lalu di post kembali oleh akun Instagram hikmah 73 Ada kalimat kaya panjang juga yang dituliskan Papa Bilar sama Amabel Lenata ya sumbang saran Amabel ini anak yang cantik dan lucu Jadi semua orang pasti suka termasuk Abang Rizky Bilar Dan ketika Bang Bi dekat dengan Amabel kenapa sih harus ada yang DM-DM Amabel dibilang pansas dan lain-lain Emang gak boleh ya ada yang dekat dengan Abang Bi ataupun Dedek Lesti Tentunya kita berpikir yang positif saja persahabat ya Tentunya apapun yang dilakukan oleh idola kita Tentunya kita sebagai fans sejati harus dukung dan selalu kompak serta solid Mendoakan mensupport yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar. Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga ada kabar bahagia banget dari Teh Yuli ya Kita lihat di sini ketika Teh Yuli live Yang mana ditanya nih Teh Yuli nggak sabar deh, pingin Dedek cover lagu India Langsung dijawab persahabat ya oleh Teh Yuli Yang mana tentunya menunggu 5 juta subscriber di channel YouTube-nya Dedek Lesti Teh Yuli akan out Tentunya video Dedek Lesti mengcover lagu India sekaligus lagu Inggris para sahabat, ya Wow ini kejutan untuk kita semua, gaskan kita kompak persahabat ya nggak sabar tentunya Inggris, Korea dan India Tentunya mudah-mudahan bisa segera di-up dan kita bisa persahabatnya 5 juta nih. Untuk subscriber Dede Lesti mudah-mudahan secepatnya nih bisa tembus 5 juta dan kita mendengarkan lagu yang akan di oleh Dede Lesti kejora Pastinya bakal booming dan trending. Luar biasa persahabat yang ada kali terbaik. Mudah-mudahan ada kejutan baru hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.